Walaupun keren, tetapi Nissan Kaskai telah mengkonfirmasi untuk tidak mengimpor ke Indonesia.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 Nissan Indonesia tidak memungkiri informasi bahwa Nissan Kaskai saat ini sedang diuji coba di tanah air. Spekulasi tentang unit baru ini telah mengemuka. Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, mereka juga telah melakukan tes drive facelift X-Trail. Namun, Isao Sekiguchi, CEO Nissan Motor Indonesia, menjelaskan kebenarannya. Mobil tersebut tidak dijual di pasar Indonesia. Fasilitas Nissan R&D di sini tidak hanya digunakan untuk Indonesia, tapi untuk negara lain seperti Australia misalnya. Jadi mungkin beberapa mobil Kaskai yang anda lihat di jalan bukan untuk Indonesia. Pasalnya, tim tersebut merupakan bagian dari Nissan Asia Oceania yang mencakup beberapa negara.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 misalnya Korea, Australia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Selandia baru dan banyak pulau tropis lainnya, kata Isao Sekiguchi usai pembukaan dealer baru Nissan Serang di Banten tanggal 11 Maret tahun 2022. Lantas, apakah Kaskai punya peluang untuk mengukir namanya di pasar Indonesia? Namun, dia menunjukkan bahwa unit yang diuji di sini adalah untuk negara lain. Kaskai untuk pasar Australia, dan kami memiliki x di Indonesia, pungkasnya. Jadi penjelasan ini menghapus semua spekulasi, mengenai segmen Kaskai dengan x di sini. Karena keduanya memiliki latar belakang yang sama. Namun ada perbedaan pada alat pacu jantung, fitur, dan sedikit desain eksterior. Bahkan, Nissan sering menguji mobil, tidak selalu untuk dijual, tetapi untuk tujuan penelitian saja. Kami juga sempat melihat Nissan Terano secara langsung untuk pengujian beberapa tahun lalu. Namun nyatanya, mereka memperkenalkan Tera di Indonesia. Jadi, ketika pabrikan menguji Kaskai, itu tampak normal.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 Untuk pasar global, Cascai dilengkapi dengan 5 pilihan mesin bensin dan diesel. Tersedia dalam kapasitas 1,5 liter, 1,6 liter, dan 2,0 liter tenaga ditransmisikan melalui transmisi manual 5 atau 6 percepatan atau CVT variable kontinu. Sejak peluncuran model pertama pada 2007, Kaskai telah terjual lebih dari 2,3 juta unit di daratan Eropa. Nissan Intelligent Mobility juga terintegrasi ke dalam Kaskai. Hal itu dimungkinkan berkat teknologi propilot yang sangat memudahkan pekerjaan pengemudi. Ini tentang teknologi Nissan yang sulit dipahami sebagai evolusi konstan menuju masa depan yang bebas kecelakaan. ProPilot menyediakan kemudi otomatis, akselerasi dan kontrol pengereman. Namun, ini hanya bisa dilakukan di Jalan Raya Satu Lajur. Ini memberi pengemudi lebih percaya diri, kontrol, dan keamanan. Namun, tidak semua pasar Kaskai dilengkapi dengan perangkat ini. Sedangkan ProPilot hanya tersedia di Jepang dan Eropa.